Mas, mas juga bisa, jadi gini loh mas Ini jawaban pribadi ya Saya itu, andekan saya kaya Saya akan hidup sebagai secara miskin Saya Dan sampai hari ini saya hidup secara miskin Saya, saya tidak tahu saya kaya apa tidak Tapi saya hidup secara miskin Makan saya cuman seperti itu Tempat tidur saya cuma seperti itu Saya masih cuci sendiri Saya masih korah-korah di dapur saya tidak punya pembantu, saya nyetir sendiri, gitu ya Mas ya, kecuali jarak jauh mereka tidak tega sama saya. Jadi saya hidup secara miskin, itu satu ya, andaikan saya kaya, tidak akan saya pakai kekayaan untuk, untuk menghidupi saya. Karena saya pribadi memilih untuk hidup secara miskin, biasa saja, sampai hari ini, ya Mas ya. Dan saya tidak pernah... Meningkat lo budaya saya, kalian semua niku, biasa tempe, terus kuakui lah, ya. Dan saya masih hidup seperti di pesantren dulu, sampai hari ini tidur tidur di kasur tuh malah malah gak enak. Saya tuh saya, saya bisa kok tidur di kursi bangku sekolah, tungginge giles. Saya pagi tidak ada masalah saya. Saya tidur dalam posisi apapun tidak ada masalah karena tidur bagi saya adalah peningkatan kekuatan sel-sel saya. Semakin saya tidur enak, semakin lemah sel saya. Semakin saya tidur tersiksa, semakin memberontak sel saya sehingga menjadi lebih tangguh. Menurut deh aku. Kalau nggak percaya nanti malam kamu tidurnya gini. Sampai pagi. <laughs> le, le, iya. Jadi saya nomor dua mas. Saya itu berpendapat miskin itu baik. Yang tidak boleh itu fakir Kalau fakir harus ditolong Tapi kalau miskin itu baik Saya loh mas. Kaya itu bahaya Al fakru disitu Tidak harus kemiskinan harta Orang yang mempertahankan kekayaan Berarti dia jiwanya miskin Orang yang masih mencari kekayaan Berarti dia bukan orang kaya Kalau orang kaya Dia tidak mencari kekayaan Orang yang mencari kekayaan pasti orang miskin kan begitu. Sama dengan anda hidup di dunia kok menumpuk dunia kok blok. Oh sudah di dunia kok mencari dunia. Kalau di dunia itu mencari. Ah, Gimana sih anda ini? kali Terus kamu bikin drama mencari Tuhan. Terus Tuhan datang. Lusket Bian aku so dari dulu di sini kamu udah lihat. Sampai ada ngomong wali tadi ya. Ada seorang waliullah di daerah di tempat saya di Mojokerto. dia tidur telentang di tengah jalan raya jalan lintas Jakarta Surabaya. Telentang terus dia nangis. Oh, oh, oh. kayak bayi. Dia sudah tua waktu itu sudah tujuh puluhan. Dia tidur kayak bayi terus nangis kayak kayak kayak bayi. Polisi kan kendaraan apa? Jalan macet, polisi datang. mbah enten ngapa sampean ikut sampean kok nangis nih? Gitu bahasa Jawa Timur ya. Kan macet ini, tapi tidak ada yang berani sama mbak ini. Jadi dia kayak bayi itu loh, kayaal gitu itu, loh, ya. Terus ditanya beberapa kali baru dia menjawab, wajahnya matanya pijat cape. Kat mang Kanjeng Nabi Rene kan nabi dilo, dilo, senyopo senyopoh, doa eh raini area area ini, doa badit kanjeng Nabi diket mang keliling, doa doa kon kau senyopos itu situ oh, kau orang situ situ, situ, -situ, -situ wah aku seneng banget lirikan dia, seneng banget gitu kan. Terus polisi ini nggila, bukan teto emba. <laughs>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 Ya wes saya terus jual kaya kaya, gua gua gua, akhirnya aspalnya itu pecah pecah karena Simba itu kaya kaya. Jadi kalau dia itu marah anjlok gitu yang hancur bukan kakinya tapi aspalnya. Mengen, jangan bikin saya marah. <tosan> <tosan> aspal tak rusak kabar pegalongannya. Itu tapi singkelku cewek sing bunda, sre. Itu ya mas ya e... Wali itu yo. Wali enggak pakai aturan lah Mas. Apa sebabnya wali disana di sini sana kok kayak enggak ada aturan cakare-kerepe. Wong dia majelis kok. Loh dia cuma mediumnya Allah. Yang orang saya ceritakan kalau ng masjid itu nguyung antar wah di masjid. Ini beneran. Bentar kalau selawatan bareng dia terbangnya. Lek, Loren terbangan kok, teh, menurut aku. Ini terbang terus jago. Wah, ini ribuan orang kan pakai sekian petromat gitu. Ya wah, mati, pet boneka bens. Karena dia pukul satu kali, Pak. Terus dia, he he he he, kapok penyu, kapok penyu gitu. coba wali ini gue coba. Karena itu penting, wali balikin bengong menurutku. Wali kok ditak no. Wali itu ono yang nagih utang lesu. Eh, jangan main-main sama Tuhan. Kalau karena nagih utang Tuhan, kan ini ada seorang wali dibikinin masjid oleh pemuda di kampung. Terus dia sholat di situ tiap hari, dia mimpin Ternyata ada jina datang dari kota, ternyata masjidnya masih banyak utang. Teko yang masih utang, kendengnya masih utang, kayunya ditageh dia sama cina-cina lho. -cina. Imam, ini, ini belum bayar, ini belum bayar. Lah izin deh. Lagi jempol arah-araki utang ya masjid. Terus dia karena malu sama pedagang-pedagang, itu tunggu sebentar, tunggu sebentar. Jangan main-main kau sama Allah. Jangan nageh-nageh kau sama Allah. Dibayar kamu nanti. mulu gitu Allah kok ditagih, pasti dibayar kamu, tapi jangan nageh-nageh kamu dia masuk, masjid setiap ya Allah ini rumahmu masih punya hutang, ya Allah <SILENCIO> apa engkau tidak malu ya Allah, engkau yang mahakaya masa rumahmu punya hutang aku yang hanya penjaga saja malu, masa engkau tidak malu bayar hutangmu, ya Allah wani gue dengar apa yang wani gue gue yang mali, yang gue dia belum selesai berdoa dan mobil datang weng weng weng weng weng weng weng weng weng weng terus dihentikan doanya dia keluar orangnya di mobil yang baru lari turun imam bagaimana bikin mejid tidak bilang-bilang kita kita kan juga pengen menyumbang kita juga pengen berkah kita juga pengen jariah masa tidak minta kita kita kan juga pengen jadi ada orang lain yang tidak dimintai sumbangan marah terus Si imam si Wali bilang ya sudah tuh bayar cina cina itu bayar cina cina <tik> lu asik dah mas lu asik makanya anda sama dunia itu jangan terlalu membentoyong gitu sudahlah asik lah sama Allah semua syariat itu dasarnya asal usulnya adalah cintamu kepada Allah dan cinta Allah kepadamu Inkuntum kuntum tuhhibun Yuhbikumullah kan begitu. Jadi semuanya asal usulnya Allah mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad katakan kepada mereka kalau memang mereka mencintai Aku, cinta loh mas, bukan ketaatan, bukan komitmen, cinta. Kalau kalian memang, kalau mereka memang mencintai Aku, ikutlah Muhammad. Yang begitu. Jadi kita ini ikut Muhammad karena cinta kepada Allah. Jadi cinta mas, sudahlah rasa temanmu tadi yang penting cinta kepada Allah. Gitu loh mas, ya. Oke. Pertanyaan gue tadi apa? Uh, Islam, Islamnya nyonge Islam kulel Islamet ngono diterima karu kangjeng Nabi no mboten. Kur kulel Islamet bws pok main ngono. Satu-satunya yang diterima oleh Allah itu adalah Rasulul. Yang pasti diterima oleh Muhammad dan yang disebut Muhammad. Misalnya Abu Bakar, Umar, lah gue salah, Urip Saiki. <progressing> Bok gue biar nama kah? Jurmelo-melu kan, kan, Nabi ben gue, dijamin surgane kan beberapa sahabat dijamin surganya oleh Rasulullah. Jadi itu yang pasti selain itu biar Imam Syafi'i, biar Buya Hamka, biar ketua MUI, biar Imam Khomeini, biar siapa saja posisinya sama dengan kamu belum tentu diterima. Ayo piye? Tidak penting itu. Bingung. Di, terima terima si oh, nah. Tenang si. Tenang, si. Tenang si. Ini aku bocor kapal di si. bocor kapal, o, jodhakon, si. Nguntergul ini caci lek, menang sih, biaya ngono, ojol langsung, takon gue gue, ayo takon bisa menanggung ini. Ada Firoqun, bayinya gitu. Inilah saat perpisahan aku dengan engkau. Hahaha, <gaku> beda, menang ya. Dan itu tidak penting, ternyata. Gitu? Ini loh, Mas. Kamu itu tidak usah sibuk mencari ridho Allah, meminta ridho Allah. Kamunya yang harus terus menerus ridho sama Allah. Rodhiyatan Bukan mardiatan Rodhiyah Kamu yang harus memastikan setiap saat Ridho kepada apapun saja Yang Allah tentukan untukku Kamu ridho-ridho-ridho Efeknya pasti Diridhoi Maksudnya, Ya Allah ridhoi laku ridho. Jaluk tok kondil ga Kan begitu Bener nggak logikanya Ayo tako namanya Bener nggak jadi jangan sibuk memohon ridho Allah Habiskan waktumu untuk meridhoinya. Sudah pasti kalau engkau ridho Allah meridhoimu kan begitu Jadi kan Ya ayya Tuhan nafsul mutma'innah Terus Irji'i ila rabbiki rodiyatan mardiyah Loh dan sih baru Lah kamu itu sibuk mardiyah habis Jadi kamu tempur radiator dulu Kamu akan mendapat efek mar Dia gitu jelas ya sekarang Ayo biaya Oke, dan habis pertanyaannya oh, miskin, tadi tak tambahin. Kamu tahu nggak Rasulullah ditawari melalui Jibril Jibril bilang sama Muhammad, kalau dia mau jadi raja yang kaya raya seperti kakeknya Sulaiman alaihissalam untuk menjadi mulkan nabi, raja yang kaya raya, maka wahai Jibril siapkan semua infrastrukturnya. Kemudian Jibril membikin gunung emas di antara Madinah dan dan Mekah dan sampai sekarang masih ada di Pager itu. Itu stok terakhir Arab Saudi yang akan bangkrut. Sebelum tiga tahun yang akan datang, ya itu itu Jibril yang bikin untuk Muhammad, untuk menawarkan kepada Muhammad Muhammad. Kalau engkau mau menjadi raja yang kaya raya seperti kakekmu Sulaiman, Allah menyiapkan semuanya. Maka semua tambang minyak, kubangan Zam-Zam yang masih berumur sekitar 300 miliar tahun lagi dan tidak akan kering, itu ditaruh di situ untuk Muhammad supaya kaya raya. Tapi Muhammad menjawab La ya Allah Biarkan aku Kalau aku diperkenankan Aku memilih menjadi abdan Nabi ya. Biarlah aku menjadi Nabi yang jelata Nabi yang papa Nabi yang miskin Sebagaimana umatku yang umumnya juga miskin Biarlah aku berpakaian sebagai, Sebagaimana umatku yang paling miskin berpakaian Biarlah aku makan Sekadar sama dengan Orang-orang yang paling miskin dari umatku Bukan gitu Benar, guys. Jadi miskin itu baik. Pendapat saya, miskin itu baik. Sama sama dengan lapar itu baik. Lapar itu paling baik. Jangan, jangan jangan sampai kenyang. Saya itu hampir tiap hari saya membiarkan diri saya lapar. Nanti kalau mulai ini sudah akan akan menuju titik mulai akan tidak sehat. Saya makan sedikit. Prinsipnya ganjel toh. Kalau saya misalnya mau makan satu piring dengan lauk apa, saya saya coba, coba, anuai, risolo siji potempe loro, terus aku mau besok uke. Kalau sudah cukup untuk menjaga kesehatanku, aku tidak makan yang lainnya. Gitu lemas. Saya tiap hari menjaga seperti itu. Jadi saya sangat sedikit makan, saya sangat sedikit tidur. Gitu lemas. Itu namanya hidup secara miskin tadi itu. Saya tidak pernah melampiaskan apa-apa. Untuk apa aku melampiaskan? Aku sudah punya istri Novia. Ya? Apa yang akan aku lampiaskan lagi? Dunia sudah tidak menarik bagiku. <tik> Lele enak teman nek nih Mas ya. Uh, gitu oke, okay? terakhir ya. Oke, okay, sekarang waktu tinggal sedikit. Bapak saya mau tanya, ini langsung kita akhiri atau kita kasih Tenggang sedikit untuk salawatan. Oke, okay, aku jalur nada nih. Tapi aku dewangi karena saya teriak-teriak agak kurang kontrol saking cintanya aku kepadamu semua. <tuh>